Hai hai hai Meski seringkali terjadi serangan hewan buas kepada manusia Namun hewan dan manusia sebenarnya hidup berdampingan Bahkan banyak manusia yang ternyata punya hubungan khusus dengan hewan Sekalipun hewan itu termasuk hewan buas Sudah banyak sekali cerita manusia yang bersahabat dengan harimau, singa, ular ataupun buaya Namun tak sedikit pula kisah tentang manusia yang mendapat serangan dari hewan Baik hewan buas maupun hewan yang biasanya jinak karena mungkin saja ada penyebabnya kenapa hewan-hewan tersebut bisa menyerang manusia. Seperti beberapa kejadian yang dialami oleh orang-orang berikut ini nih. Diterkam beruang Tahukah kalian sob? Jika memelihara beruang memang penuh resiko. Beruang memang binatang besar yang lucu, namun hati-hati karena rumah kalian bukan habitat beruang yang baik. Cerita naas datang dari seorang wanita yang memelihara beruang hitam yang bernama Kelly Ann Wells, wanita asal Town, Pennsylvania yang dianiaya hingga tewas oleh beruang kesayangannya. Kelly digadang-gadang memiliki beruang hitam, singa Afrika, beberapa anjing dan harimau yang dipelihara dalam kandang di rumahnya. Namun pada suatu hari, Kelly nampak sedang membersihkan kandang dan memberi makan anjingnya. Setelah beres dengan anjingnya, ia beralih untuk membersihkan dan memberi makan si beruang. Tak disangka beruang hitam kesayangannya ini malah menyerang wanita berusia 37 tahun ini hingga tewas. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. digigit ular selanjutnya ada sebuah tragedi mengerikan yang dialami oleh seorang wanita berusia 44 tahun tewas karena digigit ular berbisa yang menjadi peliharaannya nasib malang menghampiri wanita ini setelah digigit ular berbisa dan ia mengendarai mobilnya sendiri untuk pergi ke rumah sakit namun sayangnya ia meninggal setelah tiga hari kritis di rumah sakit karena kejadian ini, polisi berusaha mendobrak rumah wanita yang tidak diketahui namanya ini. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita itu, karena di dalam rumah polisi menemukan dua biawak, dua buaya, satu badak, enam kadal besar berkeliaran di dalam rumahnya. Polisi juga menemukan beberapa ekor ular berbisa dan ular yang tak berbisa berada di bawah tumpukan pakaian si wanita. Hadudududuh, ini rumah atau kebun binatang ya? di mangsa harimau gak hanya sampai situ aja nih sob kali ini seorang pria yang menjadi ketua sebuah organisasi para pemilik hewan langka tewas setelah diserang oleh harimau peliharaannya yang berbobot 300 kg pria tersebut bernama Norman Bualda pria asal Ontario, Kanada dan menurut informasi ia memelihara kucing raksasa ini di rumahnya Sebelumnya juga sempat ada kejadian ketika harimau yang ia pelihara telah melukai seorang bocah tetangganya pada bulan Juni 2004 yang lalu. Karena hal itu para tetangga Bualda beramai-ramai untuk melarang pria tua ini memelihara binatang buas. Namun usaha ini gagal dan Bualda berhasil memenangkan gugatan para tetangganya. Namun nasib berkata lain, pria yang berusia 66 tahun itu tewas setelah diserang oleh harimau-nya sendiri.